Semua doa pasti dikabul. Gak suka menggerutu atau mengeluh. Gak suka ngomongin orang sehingga rezekinya cepat terkabul. Gitu ya. Bisa dipahami semoga. Mari kita lihat. Kita bertekad niat yang kuat setiap hari tidak boleh ada komen atau ucapan mengeluh Kita ganti dengan ucapan syukur Alhamdulillah Hajatku terkabul, cita-cita terkabul Dapat rezeki, dapat rezeki Bisa, bisa, bisa Semua omongan kita bicara yang baik-baik saja Kita pakai prinsip bicara baik atau diam Tidak bicara Kemudian usahakan selalu membersihkan hati dengan senyum yang gembira Perumpamaan lagi, ya, perumpamaan biar biar lebih jelas Ada kupu-kupu, kupu-kupu itu senangnya hinggap mencelok di bunga yang mekar Anggaplah kupu-kupu itu rezeki dan bunga yang mekar itu ibarat orang yang tersenyum Pasti kupu-kupu yang indah itu datang ke bunga yang mekar Atau tersenyum, Tidak, bukan ke bunga yang cemberut atau kuncup Kupu-kupu tidak mau hingga di situ. Coba, kamu bergaul sama orang yang cemberut, ogah, males ya. Semua orang lebih senang bergaul dengan orang yang gembira, humoris, bikin kita ketawa, senyum, enak bercandanya, gak berlebihan, sehingga bikin bahagia. Serius, pada saat serius, bercanda di saat bercanda. Nah, kesimpulan, jika ibadah sudah lengkap, Sodakoh pun sudah, tapi rezeki lambat bisa jadi penyebabnya itu. Mengeluh, mikir-mikir, dan komen ngomongin orang. Oke, okay, demikian dulu kita jauhi hal-hal itu. Yakin rezeki lancar, cepat mendarat di bandara kamu atau bandara kita semua. Terima kasih, jika bermanfaat, silakan like, comment, and share, and subscribe.